Karena tapi mesti raswati semangat ini. Karena harus ada duit. Lihat dan nabi. nabi. Allah. nabi. yang panjeringan, insan jaluk nafsan, insan jiwa mutmainatankan tenang. pikiran tenangkan duit agak. Nak tenang iman opo nafsi jiwa saya itu iman bili ko ika akan ketemu jenengan ya allah berikan kami rizki jiwa yang tenang jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman yang selalu iman siap ketemu jenengan watar dolan rido apo jiwa biko ika akan kodo iwan jenengan nak ngontok, ngono untuk golono diri dirito watak na ulan nompo opo jiwa, eh, nak ulan nopo jiwa biko ika akan pepari ngi jenengan ayo ya nak kembali duka jenabsi jadi raja lu, ya Allah Afrika kami jiwa yang tenang, jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada engkau, ridho pada keputusan engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang kau beri Afrika. Nah kan gak jiwa tenang ya tujuh ayu, dua akar, wah oh, sehat, pokoknya jadi bos, begini gue makna jadi bos, orang lo saingan nih, wah suara karo-karo banjir. Ya lagi wacot tuh lagi, oh ini asal lu wa ma inna tu'minu bil qa'iqah wa tardu bi qada'ika wa taqna'u bi qada'ika. Kembang-embangno in khotisaba tafrun terus jadi nek setiap saat terbukti kalah karo nderi itu. Wa laa al istighfar illa waqta'a dallahu lufrun. Wa la paring sapa wong al istighfar istighfar ila waqta'a dallahu lufrun. Wis nyadi ana sapa wae karo man alun sono di sepuro. Bila Ilaqot ada kecuali wusnye diana sobo allah lagu mari man alitumfrona eng disipura. Allah tidak memberikan seseorang ditegjer istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaaf. Kadang kerana wongok ditegjer istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mereka Allah mendikan istahu firi urap bagum kana bafaro. Istahu firi jalos pura sirakafir urap bagum gegaran sirakafir inahu satu na kana alaih kukana ala sobo woi bafaro ndatsengakanya pura ni.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 mana islam-islam formal Islam, formalis, sing terlalu formalis, kadang ngocok ini. jadi seperti kata saya tadi nabi itu memberi harapan sama orang Fasek ya luar biasa jadi nabi itu memberi harapan sama orang Fasek ya luar biasa tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang Fasek itu rival beratnya kenapa rival? beratnya sehingga tohut kabe gak bener kabe, harus kita lawan jadi lawan di sobo, itu kiai, itu tokoh Sengji butus awal itu kan lidungi umatnya malam peboh lawan. Sengkui kiai panutan umat rawong fasek apel dilawan lawan terus itu malah iya. Wong fasek pun itu dibina. Berarti ini dikira harapan bagi Allah Subhanahu Watahu. Yang penting ojo dilegimi ta. Bukan boleh dilegimitasi. Wong mbok lawan naik, mbok ling naik fasek mana boleh dilegimitasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi. Satu, sebagai dia badar juji kita jauhi, karena kita takut anak-anak kita ketulah. Tapi ketakutan yang berlebihan aslinya tidak membina, dia sempat dua anak buah, kue orang mengatakan pembinaan. Tapi tidak yang melakukan pembinaan. Misalnya badar jujinya kamu kandani, tidak kena. tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementara kita tidak putus asa. Buktinya wong Fasek pun didauhikan di Nabi Umpomo orang Fasek udrusan yang nanti langit Kemudian mereka mau tukat Lata'abawahu alaikum Mesti diberitahu Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia Karena takut ketularan Fasek kan bisa dikelola secara ya Seorang lagi bisa dikelola secara nama Allah Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati sementing ke Rasulullah Taufiq, semua itu filah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks agamannya Allah ruang-ruang yang hadis sobat ibn Majah, ibn Majah walayuktihi at-tobata illa wakota'adda lahul qabula walayuktihi at-tobata ila wakota'adda lahul qabula walayuktihi at-tobata seseorang tidak dikasih tobat illa wakota'adda, kecuali setahunnya di at-tobata'adda al qabula yang ditompong Allah tidak memberikan seseorang kita dirukuk taubat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang taubat tadi pasti diteri di ekovula eh, taubat jadi terkeseh Allah mesti jamin ditampani itu taubat jadi nak taubat kira sama memang ditompo taubat mesti ditompo bukan karena taubat kita sempurna tapi karena jembere rahmati Allah. Ruhiyadin Riwanto Analisa dan mengaji Nabi Muhammad SAW Alaihissalam itu pola dari Rasulullah kita inginnya. Maktubun hawlal arsi qabla an tukhlaq dunia dunya bi ala fi amin. Opo sing ditulis wa inni lahafaru liman taqwa wa amana wa amila sholihan tumahdada. Maktubun niku ditulis hawlal arsi Ono ing skelilinge arsa qabla an tukhlaq itu eta digawe apa adunya apa dunyo bi arbaati ala fi amin. Sejurungya digawe 4.000 tahun sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah, aku kan kan terima SM sebelum masa kini. Berarti SD sebelum dunia, no. Kan age tahun kan, no? SM. Misal Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no. Jadi apa? SD, no. Sebelum sebelum dunia. Jadi, ya SD ya, sebelum apa? Dia kan arah buku kayak modelnya orang SM tok tapi no. SD bingung ya, jadi mau coba bingung Arab itu. Ya. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4.000 tahun. Itu ditulis di seputar Aras ada kalimat, wah ini lagu far, wah ini lansan temenin sun awal lagu far untuk <than> Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong pada kanggalam Dokter toto ma. Padahal orang tober maknanya tahu doh. So ikwe jika ihara Anak Islam Islam terlalu formalisasi, ya yo priyo, mo sobeong fase tersebut ingin nolawan, happy sih. Ngurang banget gak nyowo, mau ngehupa sehabibi sih, sebelumnya. Nah, Malaikat Israel itu kan nggak punya woi, nggak pisi dengan tani pren. Pren, tahu, nah, oh, waduh, nggak keh, waduh, proses ya, Tapi, aja ya, terus ngene, orang fase, dia matiin api kancah nih, bayar katot fase, Iman pas-pasan, wah, gimana, anak ya, so weh, semuanya dikelola secara oke, asal yang kecewa, cikrola secara oke. Aku ikut dat sengakainya kuranai di man mari wong tata kan totak sopoman. Wa amanalan iman sopoman. Wa amilanalan kelim lakoni sopoman solehan ngamal soleh semata tameng penuh limnombopi putus sopoman. Wa layo ate hisota kota illa wa kota ada lagu takok bulan. Wa layo ilan ora paling sopowo taala dieng manasota kota ing sotako. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sotako. Ya seorang lagi, Allah tidak mentakdirkan seseorang mau saudara kau illa wa kau ada Kecuali kau menyediakan oleh Lalu mariman atau kau yang Setiap orang yang ditakdir saudara Pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampok Ya tadi bukan karena kesempurnaan saudara kita Tapi saking baiknya Allah SWT Wadah Karena ini apa-apa iya. ini pangeran juga perlu mengapresiasi Yang semua saudara kau juga diperlukan pangeran bukanlah yang enak, bukanlah yang enak buka pengiran prestasi mau apa? Kan orang-orang prestasi ini Maka di tamponnya itu merkoh, Allah mau apa api hadiah nah, nah, Karena masalah orang-orang ya Terus Dua ya wabah pengheran Sembukai ulane, pengheran. ya kawalannya Tapi saya sangking ngapik ya Pengheran apa? Tidak ada seseorang sodakoh Kecuali Allah telah menjamin dia Pasti ditri nah, Tapi bukan karena kebaikan sodakoh itu Tapi karena kebaikannya Allah SWT Wadham Eh, <tuk khusulat ta'okulit kasih hasil ditampak. Hmm. Nah, Maksudnya, sering juga ngasih, boleh. ijazah. Ya, ya. Allahumma illam akun ahlan anablu wa rahmataka farahmatuka ahlun antam ruhani. Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalkan lebih suargo. Suargo mewai mana? Hotel mewah biasa, kita sedih satu juta lah. Suargo selawasnya kita bayar mau bawa tuku, sholat 5 waktu seng kesusu, susu, seng hp, ngiling duit cukup ngamalan gue tuku suat gue cukup cukup enggak cukup belum orang rayimu kan Kudu cuma operasi rayim macem macam suat kan kudu juga ganteng gue sengintai ada duit rayimu ini ditoto itu di Bandung malah bunyak gak ber jadi ya ini gue bawa raitu biayanya wis Meski, ya. Tapi nyatanya swargo bisa kita gapai. Orang kok krono amal kita cukup tapi sing cukup, Rohmati, Allahu oh, Akbar. Oh. Soalnya mengenai kajian kajian maridun lebih luar biasa. Makanya kalau nih yakin, endul yakin, nakhul yakin. Orang no buang par pengirahan kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap apa sing iman? Maal ilmi nabo. Iman, maal ilmi iman disertai ngger ngerti. itu ya, contoh gampang misalnya gini saya itu kagum sama Rasul misalnya gini dan ini bisa sampai praktekkan. wong sing bermalaman juga misalnya dia ya, nari-nari bawang aju-aju itu juga mungkin dia punya kenikmatan karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki mungkin itu nikmat kemudian semua manusia punya nafsu tentu kalau itu dilarang kan beras berat karena dia ingin hidup dan juga tapi apa kata Nabi? Resetnya ajarin Nabi bukan Congkul itu yang ibadah Seneng nikmati barang si diolah no pengir. Yang suami istri diolah no hubungan suami istri Sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal Orang yang punya rib kotul kolbi punya hati halus pasti anak nganti turu ya seneng irakarung Padahal tanpa dugem Wang-wang sing punya hati ape Kemudian pasti anak nganti turu. Ngeloni anak nanti dulu, itu nek mati besi ceng dugem juga tidak kan? Kalah. Burung kiai-kiai soleh sengaji pasangan ngaji besantri. Ngaji, ngaji rongcem-rongcem yo nek mati rata ruwanya. Yo ngalah-ngalang yo nek mati wong sesi cengmak. Sih. Begitu juga seterusnya. Bonggong sing koyo. Saku kedukin ngopi neng omatuh sebelosi. kayak neng analisis pilpres. Uh, iku yo sengate rata Oh adal yo ora entuk apa-apa. Wong niku ya banan-bantanan kaya padha pengamati sing entuk gaji. Iku yo senengira. Dadi artinya apa? Orang kok bisa seneng to ndak harus melakukan maksiat. Nah, mulane, untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep mulane kowe sing seneng taat. Mana wa tawakkul di fadhlillah wa bi rahmatihi fa Falya Frawhu, kuei leng nak neng dunyaku untuk fadel ya Allah, untuk rahmat Terus syaratnya kucu seneng. Mana bapak nang ngege merenggut, gilir tinggi Bapak nih paling raseneng si ngege merenggut. Karena tadi, dunyaku segan mak maksiat Nanti uang maksiat itu boleh seneng. Bisa izin neng gontok atau tisu sakno. Itulah nanti orang seneng terus piye. Mau seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam mak. Mak siat. Mana yang sentetik gigi kau merenggut Singseng nengaci, singseng neng ora maksiat itu singseng sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wes kasel Ya gue sirine nabi ini kan wahub di baila ya, mendingi aku nggak dibuani saat terhentikan, roto aini. Besok, ngaji nabi ora toh, um, ya nabi uang coba, nabi itu tokoh besar, beliau nggak dibi kafir, kafir sing jahat, jahat. Setiap saat bisa dibully, dibunuh Itu nabi kalau panik, panik misalnya setengah rolas, gue dong kiri juri. Bro, misalnya setengah rola sebelum duhur atau sebelum azan. Apalagi sebelum subuh. Itu nabi mau ngak dalam. Ditanya Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tarot tarudut mau kamu?" Bilal kok gak Bilal kok gak Ya dulu gini ya kayak via karena dulu enggak HP kan, enggak ono Ya ono. Nabi itu di dalam. Terus kalau Bilal mau adzan itu Nabi di dulu pintu Bilal sebelum apa? Azan ditodor dulu as "Ya Rasulullah, as -salat. Tapi, itu praktek non-agiak, non-agiak mewadhi wadhdok, wadhdok, wadhdok, wadhdok, wadhdok, Oh, wadhdok, wadhdok, <laughs> ketika anak jadi ketika datang sudah mulai nampak Nabi Dawi ini cepet bilal cepet agannya ya doang sholat arif nabi sholat lo jual apa lagi arif naya bilal bis sholat arif naya bilal bis sholat aku istirahat non tak nang sholat aku istirahat non tak sholat jadi semua ketakutan nabi semua kegaluan nabi mau naik sholat gomari karena tadi manusia ini kan di masalah-masalah duniawi tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk ngadepin loh Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut ndak punya uang, ya ngadepi. Semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut Allah Subhanahu Wataala. Karena setelah kita sholat berarti Allah akbar aku akbar Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apa. Sehingga akhirnya semua masalah sing terkait makhluk runtuh semua. Dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaneh wa qurra to'aini. Besolat, aku nabi solat wa ayam, melaneh darani. Asolat roh, hatul mu'men, istirahatul mu'men adalah sholat Aku orang oh, malah turun kemurahan, terus aduh air, terus iso. -iso surat. <laughs> <tip> Baru lagi, lagi makan tuh, gak dari sejauh aku bermaksud. Lih <laughs> kapan kau kok daftar wali ya? Serat atom, pokoknya. Aku coba KPU, uneh, kau serat Tapi aku selalu disuap, gampang nih, kok. gak usah. Oh, berdasarkan aku tak ngelamar sih, dari kertaris wali. kok tapi aku daftar. Oke, dapat memenuhi syarat-syarat terdasar pengkronian Tapi kau balik, balik. Tapi ya, tak taruk. Nama-nama, daftar nawa nawa-nawa, nawa Nggak nawa-nawa, nawa-nawa, nawa-nawa, nawa-nawa, nawa-nawa, nawa-nawa, nawa-nawa, nawa Mengapa uang nak tambah alim kita tahu ngerti, Nabi Rasulullah benar-benar Rasulullah saw. Mengapa sampai tak bantu? Kalau begitu ngerti, ngerti jenazah sih, manjek aja Nabi ngerti. Cuma dibantu nggak ilmu, nabi, dibantu ilmu, bi -bi, imani, ilmu. el, dibantu nggak ilmu, el. Muqiyyiz, iman gua el, falang. Kudoan ilmu, mune anahu la ilahe Jadi so, Nabi nak sholatnya. Jomoh saking nyamanya Nabi nak sholat ketika Isa secantik itu turun, nengarpe, merumah turun nih, macet langit jaru, jaru, jaru. Ayo Aisyah Nabi itu tetap suruh sampai dari Aisyah Sampai aku keturun Dia suruh tenang lagi Bujuk-bujuk aku bersyarlat semua Kalau tidak, kalau tidak, tetap apa-apa, tetap apa Oh, boleh tenang Terus dari Aisyah kenangannya, beliau sujud, tak ingger Tak ingger, jadi ditarik Sujud Ya, jangan tengah-tengahnya Nabi Nah, Nabi bersujud, Nabi ngaduk, tak selonjurnya Nah, itu dari Aisyah pas selonjurno itu aku nganti keturun, saking suwene ngadik dikanyainya Nah, gue rakan rakober, kan mukul hudok jadi <laughs> <laughs> cara sing sholat gue, Aisyah ya rakober turun, mergoyok jumlah-jumlah <laughs> <laughs> ketika di selonjurno itu nabi <laughs> ngadik mana sholat bilang, nah, sing dramatis apa, ketika disaksikan ternyata hatta warahmat kodal maru nganti dilamaan itu, pecah, bengkak Coba kaya apa seorang nak Memang ya nyaman, tapi nanti sekali seorang nah, Cucunya yang masuk niru, saya tali jenel, tadi gue nanti dicek tani bakal. Kalau cukup di mawon ngerti itu ada di beberapa kitab, sebelum itu saya di jari tani bakal. Bapak di jari tani wali-wali itu round on Solat niat sewu rokaat itu round Saya ulangi lagi, sebenarnya wali-wali itu round on. Solat niat sewu aku. kan gak ketawar aja. Dusamu witir, dusamu terawih. Terawih HP, singklatan dusuk gua. Gue ora kok kan gak gebrak. Eh, serong roka. Maka kamu bikinlah satu cara, yaitu percepatan. Hehehe, apa ya? Maksudnya kelakuanmu itu. ya, kan ngerti sholat terawih kan dulu maka harus ada solusi apa percepatan terus, pilihannya namu delno kan golgu di rokat dua main golgu sampai paling khas seperti waktu di golgu deh <dificil elves> jadi mengenai mau track, mau kok -MA isu omong-omongan bersurat lian itu oh, surat paling keren tigo terus cari surat ya ada tigo tapi niatnya lele bercepat nanti aku tapi niatnya maka disusunlah apa sistem percepatan jika ada yang memecahkan rekor 8 menit ya, <laughs> apa? 7 menit atau 8 menit nah, Nabi kurang ngono kan? Dawi Bapak, ikan, jadi Said Ali Zidak al-Abi sebenarnya ingin sholat hanya dua kali Saya ulang lagi, ingin sholat itu hanya Tapi beliau, Allahu Akbar terus in, in itu nyaman Sangking nyamannya setelah dia salam Ya Allah matur nuwun jenengan kok negeri kula sholat matur nuwun sangat jenengan negeri kula sujud yang jenengan sebagai bentuk syukur kula Kula badi sholat malih Allah akbar sholat syukur, nah jadi beliau tidak tahu kalau mau seorang birokrat makanya beliau gak bikin cara percepatan. Kita ya warif bedanya wali begkawal saja nih ya sekarang fito ini mau cerita ayo saja nih rasadi fito no yes ya berarti kan sudah jadi dua sekarang tambah dua lagi empat Selamat ya allah matur nuwun karena saya bisa mensyukuri nikmat Engkau sholat maka saya mau syukur lagi sholat meneng in lagi nyaman itu tahu-tahu seribu .ermaid. saya ini cerita bukan sombong tahat saya pernah ngalamin itu kuat seratus mungkin seumur umur ya bisa nikut <series> <c segitatan butyarat> double <taps> uh <Commons> <rolly> karena belain niat berarti gak keren lah oleh uang warah pengiran sarategu isak nabo berantau Nah, Cuma kan saya tak di sini kan orang-orang sering brontos, sering melakukan itu. Aku nah, yang kok niru-niru. Oh iya modus modus, maksudnya kok. Wah ben keren kalau saya tak di sini lah bittin. Jembulnya bikin perduk. Wah, perduk-perduk. Terus ngerti nak sewud, sejumulnya jambirah nak sewud. Hehehe. <laughs> Sekolah ini nakal jampak, sam solas bunyi. Kan? Mau sih, ngomong vitamin sih. <laughs> <laughs> Heheheheh. Wah, orang sewud jembulnya kok sejampan lu. <laughs> Heheheheh. Situ nih. Saya tadi sinambitin orang ngerti-ngerti dia agak bisa menghentikan sholatnya kecuali ano adansu karena dia nyam. Lalu juga murid murid ibadat jadi pada gelap terjagal sholat ibadat. Kurah kesel suami sholat. Kono kurah kowe tol tol. Kono ya nyaman. Ayah malah kono bingung. kesel, orang keseliopo. Bebaku lo bebaku lo kandung sangit bapak. Lo nak sangit bapak bulet-bulet model-model model-model wali model-model senang dia Mbah kuloan nagu kan kulo bapak bapak ibapak nagu kan mongko turun terus so, orang kesel jadi dia terawong turun gue janggal <laughs> pada tahun ribu ribu sholat mbak kuloan puasa terus nyantos kabun detik puasa terus gak lagi kabun pas puas bapak bapak ibapak bap, sholat terus seneng nulis dia kenangannya kena. kenangan kulo tiap ribu ribu cuma sholat seneng sholat Nah orang-orang seperti deh, saya ulang lagi ya Jadi jangan kira Syed Ali Zainal itu niat saya ulang buatan Nah kan kan enggak, saya mau, sengerti, api rong bulan, saya ulang lagi Maka diaturlah sistem kerja pada. Sampai surat, biasanya ya, rakaan pertama orang Jogja, mulai al-Hari Iya, al jadi harus dihitung <tuh> <tuh> Wah, <tuk> oh, kau rugi ketemu Allah kok Swiss boy kau rugi. <tuk> nah, sejak 60 kau mau membandingkan sekian musolah dan masjid. <tuk> Mana yang tercepat maka berlakulah ke sana. Ojo <tuk> bulet <tuk> <tuk> ya kau <tuk> nih. Final, membel Imam ini. Oh, no, saya nggak ngek Tambah rebound monai, kalo lagi nadei semua dokter Tengah dibuat gula, malah Pak Rahman, latihan khataman yang imam kancahannya, makmumnya kancahannya, kaya ini, sholat yang menara, yang menara. Kau um, ya gila, dari murid, dari santri, sing makmum, ya tak faham, yang imam katul juga, ya gila, makmumnya ratri moya, ya tak faham, makmumnya imam bodoh-bodoh latihan khabar. akhirnya batal, sing makmum mereka, itu kok pergolas empat kaum sampai pokoknya yakin gitu. nah, ini, gitu. ya, ini tanda akhirnya keputusan yuk bantan jadi kode di ini penting Naksen wis latihan ora apa-apa. Suwi-suwi ngene. Bareng hari kedua ketiga orang kesepakatan. Ora ora seneng <tik> opo to. Wah, iki malah repot meneh ajaran kok ora ngerti. Mulai nak dielingno malah suwi. Sebenarnya kuwi eh sebetulnya nang baro. Repot. Mali, Jadi satu-satu Malah ini bapak uloh ini Udah ngejazei uloh Usemuntek urek uusen bangun guru uloh yang ngauten urek uusen Seneng selain gak kemurung sum Ben kita itu iktifak ngalap cukup seneng Bek barang halal Insya Allah dijauhkan dari kepengen seneng Ngaguh barang maksi maks. Menusuhnya sistem rohaninya itu banyak sekali Saya tak berdek isa Misalnya rohani kita Ngekei duwek rondo sepuh elek, sepuh elek Ngekei duwek rondo satu sewu seneng ya Ketika canom-nom misalnya ngekei wong ayu, sing krono nafsu satu sewu ya seneng Tapi sebetulnya, sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani Yang dengan melakukan ngamal hapek, seneng ya rakalah, bek sing lakonimak Gak seneng Orang sing delodang butan, seneng, gura gura Itu ya gak bisa ngalahkan sing teka dengan acara istihosa, acara toreko, sing sampe nangis Nah, tapi cuma modis ya, nangis ya. ngomong nangis tenang. Artinya jangan pernah nganggep nak maksiat kuingenang loh, tiri bangto. Mari bikin gerakan senang. Iwukul bifod lilah wagi roh mati, babi delika. Faliya Kesenangan yang karena toa itu jauh di atas yang mereka lakukan. Nah, kalau termasuk Kiai yang fanatik, mereka butuh semuanya alam nasrullah kan apa? Nak menawar barokai senang seneng berdoa. kita tambah hari, tambah jauh dari seneng yang berbau apa mak? Nah, ini Mas Nabi Wakur Rotuah ini? Sisul. Tetapi singkong saya dikenalnya tidur pasurit. Kalau banyak, kalau nanti kuat satu. Alikum pun, ya memang mungkin kelas saya ya seratus, tapi kalau nanti sholat dua rakaat ya tentu itu sholat sunat, kemudian saya merasa nyaman, sholat lagi dua rakaat Tahu-tahu kira-kira jumlahnya seratus, tapi pokoknya sementingnya setahun Tapi tadi saya juga agak ngerti, anak gue kan gak target, jadi gue itu kayak multi level, anak <lalu, lalu, lalu>, target, anak poin, kemudian bikin sistem percepatan Ya, Fira Allah itu rapati mati, eling, eling gak mau terawih, terawih, eling gak mau aku tak jawab. Nah, imamnya malah lagi eling-eling, musti roh ya, <gulau, <gulau, Malah orang sih kurang aja, musti roh, ngonang keluhan. Saya mau <gulau>, ke toilet gak bukti keluhan. <tik> oh, no, kok keongonoh, toilet gak bukti. Gue jajal imam, imam yo. Sekali-kali ikut, nak ngasih ri, terawih nih gini, mocong, sih, ngasih ri, tung-tung oi. Antarannya bisa. Iku nak jajal ya jajal aku ini mami cilik-cilik aku ini mucit ini mami kurangi patang roh kanguk terus gak ada yang di nomor aku butuhnya cepet tapi jajal luwai barong pulau terus kayak ngadeng pun bahapun karena mereka sohretasinya itu cepet aku belak pelin partraweh, aku kan gak tau ngimami partai partraweh Imamin kurang patrok cari bocah-bocah kan kita kurang, orang tapi sekali-kali dijajal di sarang pulau itu kok. Rata-rata makmu masih Siap tunggu tuh, terus rata Ayo makmu membeli rata-rata naik sampai itu ngekus genting lugo Genti, ngerti rampe banget, terus jajal mas kayak ngadek, Apa? Oh mesem aku <tuk> harus jauh kesem sem baik senyum es barus nah itu barino baik saya tadi kenal abidin dia nua kepikiran ngebeli sholat malah malara roh darah nengaliri sholat maka tidak tahu akhirnya sholat kecuali dengar adzan suro keti rasulullah isong ngedekno sholat ikut merkukur mbak kan juble mesuwo aku udah siap siap pewayang saditer no subois wadid deh neng Ya Allah, ya Allah kampung mau ngasih, gue mau ngasih ya Yang ngelasin kejulan Imam yang biasa cepet, gak tegok Yang tegok buat tanam nunggu Waduh, obayi suwi Ya, si guri-guri termasuk gue zaman di zaman Duh Aku suka ganti batu, so weak, tapi ya mirip. Aku gantung nengkir, aku coba partai gue loh. So, orang-orang gak kasur kaca, orang-orang coba komentar. Tuh, tuh, pokoknya tuh, jelas, tuh, tuh, tuh, anin jadi mau balik, anin nai apa? Oke, jadi sim walu diperdebatkan Iya, wong soono wolu mutermu. Sisi to oh, party nih, solat kak duma nih, nafan tertentan. sholat solat sing biji, fe do kerap sambelot, nafan tertentan. Nah, anda, anda pangeran, oh berdebat gimana sport menit itu terlalu cahaya Allah, aku juga syutingan yang TV, nanti salam ke abung-abungan itu nganan, si ksitok isek diri ini saking, aku ya Allah, oh no ya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 orang ngarah, orang ngarah, ya, saya tahu, halizahnya lebih begini. Kalau saya tahu halizahnya lebih orang kuat, kalau tidak ada doanya beliau, memang tidak mungkin beliau dakwah. kuat, karena memang dari potongan-potongan doa itu, kelihatan sekali kalau beliau ini, semua mantan, saya di baca doa itu di Mejid Medina, bahkan ketika di mana-mana saya baca doa jadi kalau kalau sudah itu, Mungkin Pangeran Jepati Pangeran itu luar biasa. Yes.